Manfaat daun seledri untuk kesehatan. Daun seledri adalah bahan makanan yang umum digunakan sebagai bumbu dalam masakan. Namun, tidak hanya sebagai bumbu, daun seledri juga mengandung banyak nutrisi dan memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa manfaat dari daun seledri. 1. Menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan yang serius. Daun seledri diketahui mengandung senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah, sehingga menjadikannya bahan alami yang ideal bagi mereka yang mengidap hipertensi. 2. Menjaga kesehatan jantung Selain menurunkan tekanan darah, daun seledri juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung secara umum. Senyawa yang terkandung dalam daun seledri dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga meminimalkan risiko terkena penyakit jantung. 3. Menjaga kesehatan mata, daun seledri mengandung banyak nutrisi yang penting untuk menjaga kesehatan mata, termasuk vitamin A dan antioksidan. Vitamin A diperlukan untuk menjaga kesehatan retina, sedangkan antioksidan membantu melindungi mata dari kerusakan radikal bebas. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, daun seledri kaya akan vitamin C, yang merupakan nutrisi penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C juga berperan penting dalam membantu tubuh menghasilkan kolagen yang diperlukan untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. 5. Menjaga kesehatan saluran pencernaan Daun seledri juga dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Senyawa yang terkandung dalam daun seledri dapat membantu merangsang produksi asam lambung dan enzim pencernaan, sehingga membantu memperlancar proses pencernaan dan mencegah sembelit. 6. Menurunkan risiko kanker Senyawa polifenol dalam daun seledri diketahui dapat membantu melawan pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Studi telah menunjukkan bahwa mengonsumsi daun seledri secara teratur dapat membantu mengurangi risiko terkena beberapa jenis kanker, termasuk kanker payudara dan kanker usus besar. 7. Mengurangi peradangan. Daun seledri mengandung senyawa yang dikenal sebagai apiuman yang memiliki sifat antiinflamasi. Senyawa ini dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk artritis, asma, dan penyakit jantung. Itulah manfaat daun seledri untuk kesehatan yang bisa kita dapatkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.